AC mobil atau kamar elektrik Empat kali Isap Ruang Ruangan Ruangan isap Kabin mobil atau ruang kamar Terus ini keluar dinginnya Untuk ke kamar Atau masuk Nah ini box ini Sirkulasi kerja es situasi pembuangan panas nah ini bokap di luar kamar atau di luar kabin mobil tanpa perawatan tanpa gas sangat aman kalau anda tidur tidak keracunan atau takut gas freon yang bisa mematikan ini sangat aman AC elektrik di gas merokok atau dipakai non-stop ya ini pesanan-pesanan yang mental lebih hot dinginnya untuk mobil pickup atau the you kino yang tidak mengganggu performa mesin dayanya seperti tip mobil masih 200 wattan masih minim sangat hemat TBM dan tidak mengganggu performa mesin Oke, segitu aja ya, Ini bagian keluar dinginnya untuk ke kabin atau ke kamar. Ini bagian ikatnya untuk ke kabin atau ke kamar. Modelnya masih seperti empat freezer, kedua eh, freezer, cuma ini empat kelas murahnya, bukan kelas mahalnya. Ya, tanpa perawatan, tanpa gas bisa menghasilkan air es atau dingin es mana wadah contohnya saya buang dulu ini dingin rs-nya oh, belum karena baru tinggal lain tidak terlalu banyak kalau di pula kalau udara panas air ini tidak kebuang dinginnya sampai dua-dua lah cukup pas freezer bebas merokok atau jendela kebuka atau ketutup tidak merusak komponen sangat aman bebas pemakaian lah stop oke cekian aja untuk yang mesin pas freezer es ini videonya baru saya upload oke sekian DC 12 volt kalau untuk Kamar harus menggunakan power supply Pure Minimal 400 watt, Lebih bagus yang 500 watt Powernya, tapi tetap Kondisi ini 200 watt. Oke okay, Sekian aja, power freezer kelas murah Tapi oke okay. Dinginnya Beda tipis dengan yang 2 freezer Lebih kuat Lebih dingin ini, power freezer kelasnya murah Oke sekian aja isap Keluar Dingin kabin, bentuk taruh di luar Ventilasi harus ruang terbuka Kalau di mobil harus tambahan Harus ada ventilasi Udara panas Isap pembuangan panasnya Tambahan Oke sekian saja terima kasih